Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiac, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Sebelum ke topik pembahasannya, disini saya informasikan kepada sahabat zodiac A48 yang hobi seputar dunia burung ataupun yang suka mendengarkan suara kicauan burung, silahkan kunjungi channel di bawah ini, kemudian tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video tentang seputar dunia yang diupload di dalam channel tersebut, dan linknya akan saya buatkan di kolom deskripsi.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 Pertama, untuk zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Capricorn adalah 9 of Pentacle ataupun 9 koin. Untuk zodiak yang pertama yang cocok berpasangan dengan seorang Capricorn adalah seseorang yang berzodiak Libra, yaitu diangka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober untuk tingkat kecocokan yang mereka miliki ataupun kategori kecocokan yang mereka dapatkan adalah di dalam kategori keuangan. Di sini menggambarkan seorang Capricorn akan menunjukkan dirinya bahwasanya ia telah berjuang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka, yaitu dengan seorang Libra dan seorang Libra di sini dengan sabar menanti dan dengan sabar menunggu seorang Capricorn mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan yang lebih layak lagi di masa depan mereka. Dan untuk support energi yang mereka dapatkan adalah Page of Cup Secara umumnya Page of Cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun Jadi di sini menggambarkan seorang Capricorn telah menunjukkan dirinya kepada seorang Libra Bahwa dia benar-benar berjuang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka Yaitu untuk masa depan anak mereka yang disimbolkan dengan Page of Cup, dan kita lihat kartu. Kesimpulannya adalah strength. Secara umumnya, strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan, kekuatan hati, kekuatan naluri, ataupun kekuatan yang berasal dari dalam diri sendiri. Jadi, jika kartu list strength kita gabungkan dengan zodiak, Libra di sini menggambarkan seorang. Libra telah menanti dan seorang Libra telah menunggu seorang Capricorn berjuang untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka dan untuk masa depan anak mereka yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang disimbolkan dengan Page of Cup dan the strength disini menggambarkan kekuatan ataupun kelembutan hati yang dimiliki oleh seorang Libra ia tunjukkan kepada seorang Capricorn dengan sabar menanti keuangan yang akan didapatkan oleh seorang Capricorn dan Libra lebih bagus lagi di masa depan mereka dan intensitas kecocokan yang mereka dapatkan adalah di angka 89% sangat cocok. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah 4 of One ataupun 4 Tongkat. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai zodiak Taurus yaitu zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Capricorn yang di angka kelahiran 21 April sampai dengan 20 Mei. Untuk kecocokan yang mereka dapatkan antara seorang Taurus bersama seorang Capricorn adalah di dalam kategori karir dan pekerjaan. Di sini, seorang Taurus dan Capricorn sama-sama berjuang untuk mendapatkan karir dan pekerjaan mereka di masa depan mereka yang lebih layak lagi. Dan di sini juga, seorang Taurus bersama seorang Capricorn sama-sama berjuang untuk mendapatkan usaha sampingan yang sangat menunjang keuangan serta masa depan mereka, dan yang sangat berpengaruh untuk kehidupan mereka di masa mendatangnya. Dan untuk support energinya adalah... Page of Pentacles secara umumnya Page of Pentacles itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi di disini menggambarkan seorang Taurus dan seorang Capricorn sama-sama berjuang untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi yaitu di dalam kategori karir dan pekerjaan sampingan yang menunjang serta yang sangat mendukung keuangan mereka lebih bagus lagi di masa depan mereka dan page open tackle di sini merupakan seseorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah anak mereka sendiri yang disimpulkan dengan page open Pentacle Dan jika kartu The Strength kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan seorang Taurus dan seorang Capricorn sama-sama berjuang untuk mendapatkan pekerjaan serta keuangan yang lebih bagus lagi untuk masa depan mereka. Dan mereka berjuang untuk masa depan anak mereka sendiri yang ditandai dengan kartu page open tackle dan dispring di sini menggambarkan kekuatan yang didapatkan oleh seorang Capricorn dan Taurus tidak lain dan tidak bukan adalah dari kelembutan hati seorang anak mereka sehingga di sini intensitas kecocokan yang mereka dapatkan adalah di angka 94% sangat cocok. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang ketiga yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Capricorn adalah 10 of one ataupun 10 tongkat untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seorang zodiak Scorpio yang diangka kelahiran 23 September sampai dengan 22 Oktober yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Capricorn di sini kecocokan ataupun kategori kecocokan yang mereka dapatkan adalah di dalam kategori karir dan pekerjaan di sini menggambarkan seorang Scorpio tidak jarang membantu pekerjaan seorang Capricorn sehingga di sini seorang Capricorn akan merasa nyaman dan merasa terbantu serta mendapatkan pekerjaan yang lebih ringan dengan tenaga ataupun bantuan dari seorang Scorpio. Di sini menggambarkan seorang Scorpio akan merangkul pekerjaan dari Capricorn sehingga di sini seorang Scorpio memberikan masukan serta tenaga dan pengorbanan kepada seorang Capricorn di dalam kategori karir dan pekerjaan dan disini juga seorang Capricorn akan memberikan respon positif serta setia kepada seorang Scorpio sehingga di disini mereka sama-sama berjuang untuk mendapatkan karir dan pekerjaan yang lebih layak lagi dan untuk support energinya adalah King of Sword. secara umumnya King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya di sini menggambarkan bahwasannya seorang Scorpio telah berjuang penuh dan memberikan pengorbanan penuh untuk menyelesaikan pekerjaan seorang Capricorn, yang menunjukkan dan pekerjaan seorang Capricorn dan keuangan seorang Capricorn bersama seorang Scorpio di masa depan mereka, dan tindakan itu didukung penuh oleh seorang orang tua Scorpio sendiri dan orang tua Capricorn sendiri. Dan jika kartu The Strength kita gabungkan di sini, menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh seorang Scorpio itu merupakan kekuatan dari dalam hati untuk menyelesaikan semua pekerjaan ataupun masalah pekerjaan seorang Capricorn sendiri. Yang didukung penuh oleh seorang orang tua Capricorn dan seorang orang tua Scorpio, sehingga di sini intensitas kecocokan mereka itu di angka 90% sangat cocok. Selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah 2 of 1 ataupun 2 tongkat. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces, yaitu di angka kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Capricorn di sini seorang Pisces memberikan ataupun menunjukkan serta mengarahkan seorang Capricorn untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lagi dibanding pekerjaan sebelumnya di sini seorang Pisces memberikan petunjuk kepada seorang Capricorn untuk mengambil pekerjaan yang sangat bagus dan yang menunjang kelayakan pekerjaannya di masa depan mereka dan di sini juga seorang Capricorn akan memberikan respon dan tanggapan yang positif kepada seorang Pisces sehingga di sini seorang Capricorn akan mendapatkan karir dan pekerjaan yang lebih bagus lagi di masa depan mereka. Dan untuk support energinya adalah King of Cap. Secara umumnya King of Cap itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini menggambarkan seorang Pisces akan memberikan masukan kepada seorang Capricorn untuk mengambil pekerjaan yang lebih layak ke depannya dan sangat berpengaruh kepada karir dan pekerjaan di masa depan mereka dan tindakan itu didukung penuh oleh seseorang orang tua Capricorn sendiri dan orang tua Pisces sendiri dan jika kartu The Strength kita gabungkan dengan sodik yang kedua di sini menggambarkan seorang Pisces memberikan petunjuk dan memberikan masukan kepada seorang Scorpio untuk mengambil suatu pekerjaan. Yang sangat berpengaruh dan yang sangat bagus kepada seorang Capricorn, sehingga di sini seorang Pisces mendapatkan dukungan support energi dari seorang orang tua Capricorn dan orang tua Pisces sendiri. The strength di sini menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh seorang Pisces itu merupakan kekuatan naluri, ataupun kekuatan dari dalam hati yang sangat berpengaruh kepada pekerjaan seorang Capricorn, sehingga di sini Capricorn mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi di masa depan mereka, dan untuk intensitas kecocokan yang didapatkan oleh seorang Pisces bersama seorang Capricorn itu di angka 92% dan di sini kita review kembali bahwasanya zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Capricorn yang pertama adalah zodiak Libra dan yang selanjutnya adalah zodiak Taurus selanjutnya adalah zodiak Scorpio dan yang selanjutnya adalah seorang yang berzodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang bakal cocok berpasangan dengan seorang Capricorn. Semoga bermanfaat.